utang jangka pendek Oke, okay, utang yang jangka waktunya kurang dari satu, ta? satu tahun. Oke, okay, baik. Nah, itu yang disebut dengan utang jangka pendek. Bagaimana pengurutannya di dalam neraca utang jangka pendek ini? Urutannya di dalam neraca adalah kita mulai dari utang yang paling pendek umurnya seperti apa? Yang pertama biaya-biaya masih harus dibayar ataupun boleh dikatakan utang dagang, ya kan? Utang dagang, utang gaji, utang biaya dan lain sebagainya. Oke? Yang kemudian baru diurutkan lagi dengan utang yang kedua yaitu utang jangka, pan. utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah utang yang masa Ataupun jatuh temponya adalah lebih dari periode akuntansi Ataupun yang dikatakan atas satu, satu tahun atau satu periode akuntansi ya Lebih dari satu periode akuntansi Nah ini yang dikatakan dengan utang jangka panjang Bagaimana mengurutkannya? Mengurutkannya adalah dimulai daripada utang yang kira-kira masa Pembayarannya lebih panjang seperti apa utang bank, utang obligasi, ya kan, utang hipotik dan lain sebagainya. Oke, yang kemudian selanjutnya adalah diurutkan yang ketiga adalah urutannya. Kedengaran suara bapak? Halo? Kedengaran ya? Oke. Nah yang ketiga adalah kelompok daripada modal ataupun ekuitas okay. Bagaimana mengurutkannya yang pertama adalah ekuitas daripada si perusahaan atau si pemilik modal Si pemilik modal perusahaan tersebut Yang kemudian yang kedua baru ada di bawahnya adalah dividen, Depiden ataupun yang kalau kita katakan itu adalah prive gitu ya yang kemudian baru, kalaupun tergantung jenis usahanya, kalau umpamanya jenis usahanya berbentuk PT, maka di bawahnya ada yang disebut dengan laba ditahan. Gitu ya. Nah, kelompok yang keempat, pendapatan, pendapatan apa saja tergantung pada jenis usahanya. Kalau kita katakan perusahaan dagang, berarti adalah penjual-penjualan. Di dalam penjualan tersebut, terkadang perusahaan memberikan potongan penjualan, memberikan retur apa ada retur penjualan. Nah, ini adalah sebagai daripada bagian daripada penjual penjualan ataupun pendapatan. Yang selanjutnya adalah kelompok harga pokok. Masih ingat bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan? Masih ingat? kalau kita menggunakan metode fisik bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan? Halo suara bapak kedengaran halo suara bapak kedengaran oke bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan masih ingat wah wah wah wah wah Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih Dikurang dengan persediaan A, akhir Tetapi kalau kita di sini adalah bahwa harga pokoknya Karena kita menggunakan metode perpektual Maka tidak perlu menghitung harga pokok dengan cara menggunakan metode fisik Kenapa? Karena telah dicatat seluruh transaksi atas persediaan yang dijual Sudah tercatat berapa harga pokok penjualannya Oke. Tetapi dalam hal pembelian tersebut Terkadang kita mendapatkan potongan penjualan, ya kan? Terkadang kita mengembalikan barang. Nah, itu adalah termasuk dalam komponen daripada harga pokok penjual, harga pokok penjualan yang kemudian setelah itu baru kita urutkan ke dalam biaya operasional. Biaya operasional ini dibagi atas dua: biaya penjualan dengan biaya administrasi umum, yang kemudian baru lanjutannya adalah. Uh, pendapatan di luar usaha dan biaya di luar usaha. Nah, itulah urut-urutan yang ada dalam neraca saldo. Oke. Okay. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi, kalau kita menyusun neraca saldo itu harus sesuai urutannya, jangan kita rendem. Ada biaya di atas, kadang kas di tengah, utang lagi paling bawah gitu ya. Itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan standar akun akuntansi. Okay. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun neraca saldo Kira-kira neraca saldo itu sudah menggambarkan aset bersih belum? Halo? Sudah menggambarkan aset bersih belum? Halo? Halo? Sudah menggambarkan aset bersebelum di neraca saldo itu. Halo, kedengaran suara Bapak. Oke, okay. di Raca saldo itu sudah menggambarkan aset bersih perusahaan belum? Sudah apa belum? kok ragu-ragu menjawabnya kan sudah belajar kemarin di semester 1 semester 2 sudah apa belum Be belum neraca saldo itu belum menggambarkan aset ataupun utang dari suatu perusahaan secara bersih artinya di situ adalah aset perusahaan masih digambarkan secara kotor Kenapa secara kotor? Lah karena kita pada saat contoh beli-beli kendaraan, harganya di neraca saldo masih nerak, masih adalah harga awal waktu kita beli. Sementara kendaraan tersebut sudah dipakai bertahun-tahun gitu kan. Maka di dalam neraca saldo kita kenal dengan adanya akumulasi penyusut penyusutan. Oke. Kalau begitu kalau belum menggambarkan aset yang sesungguhnya Ataupun aset bersih suatu perusahaan berarti ada hal-hal yang perlu kita lakukan, penyesuai, penyesuaian. Apa saja yang perlu kita sesuaikan? Ini udah pada punya modul belum? Udah, dibaca-baca modulnya ya. Oke, okay. apa saja yang perlu kita sesuaikan? Kemarin waktu Anda di semester 2, apa yang perlu disesuaikan? Akun-akun apa saja? Oke, persediaan. Persediaan perlu disesuaikan apabila menggunakan metode apa? Apabila menggunakan metode apa dalam pencatatannya, maka perlu dilakukan penyesuaian. Oke, okay. persediaan itu perlu dilakukan penyesuaian apabila metode pencatatannya adalah menggunakan metode fisik. Tetapi apabila tidak menggunakan metode fisik, maka persediaan itu tidak perlu disesuai, disesuaikan. Kalaupun perlu disesuaikan apabila persediaan tersebut ada yang rusak. Oke, okay. ada yang ada yang rusak ataupun tidak bisa terpakai. Oke. Okay. Yang kemudian, yang kedua, apa saja lagi kira-kira yang perlu disesuaikan selain daripada persediaan? Piutang. Piutang perlu disesuaikan apabila ada piutang yang belum tert tertagih ataupun ada kemungkinan dia tidak tertagih. Kemudian, apa lagi? Biaya-biaya dibayar di muka. Oke, contoh. Waduh, tinggal 10 menit lagi ya waktunya ya. Oke, okay, contoh nih. Umpamanya, saya sebagai anak kos. Oke. Okay, saya bayar sewa kontrakan selama satu tahun. Saya bayar kemarin itu di awal bulan September. Atau di awal bulan Agustus. Oke, di awal bulan Agustus. Okay, pada tanggal 31 Oktober kemarin, sorry 30 September kemarin, saya mau membuat laporan keuangan. Eh, okay. ternyata sewa yang saya bayar itu di Agustus belum saya catat, di September baru rencananya saya catat. Kira-kira bagaimana jurnal penyesuaiannya? Apabila sewa kontrakan itu 1 juta 200 per tahun bagaimana jurnal penyesuaiannya bagaimana jurnal penyesuaiannya Jurnal penyesuaiannya, biaya sewa pada sewa dibayar di, mu, di muka, sebesar berapa? Sebesar berapa nilainya biaya sewanya pada bulan September itu? Berapa berapa besarannya? Sebesar Rp200.000. 200.000 karena apa karena di Agustus belum dicatat baru dicatat di bulan September September dimana sewa dalam satu tahun adalah ratus. berarti sewa kontrakan itu 100.000 per, bu per bulan baru dipakai selama dua bu dua bulan berarti dua kali serah seratus gitu ya Oke okay. yang selanjutnya adalah apa lagi kira-kira yang perlu disesuaikan apalagi pendapatan boleh pendapatan diterima di muka tetapi dengan catatan kita pahami dulu pendapatan diterima di muka itu apabila dia sudah jatuh tem sudah jatuh tempo pendapatan boleh diakui apabila pekerjaan itu telah selesai dan telah diserahkan kepada yang bersangkutan oke baru boleh kita akui sebagai pendapatan tetapi apabila belum selesai, maka kita tidak boleh mengakui sebagai pendapatan. Oke, selain itu apa lagi? Oke, aset tetap. Aset tetap kenapa perlu disesuaikan? Karena aset itu semakin lama nilainya semakin berku, berkurang. Bukan fisiknya yang berkurang tetapi nilainya yang berkurang. Oke, nilainya yang berkurang. Nah, maka perlu dilakukan penyesuaian. Contoh, suatu bangunan, nilai bangunan tersebut 4 juta. Oke. Okay. Disusutkan per per bulannya adalah sebesar satu 1%. Kira-kira bagaimana jurnal penyesuaiannya? Oke, okay, disusutkan Sebesar ya, sebesar berapa? Ditanya malah kabur ya, di ini. Berapa salah satu persennya? Empat puluh ribu. 40 ribu. 1% 0,001 4a 40.000 kan Kurangnya aja nolnya 2. 0,01 kan? 0,01 berarti ada 2 angka di belakang koma. 4 juta kurang 2 nolnya berarti 40.000. 4 kali 1 40. Kan gitu. Oke. Yang kemudian kira-kira Apalagi yang perlu disesuaikan? Tadi ada persediaan, ada piutang, Yang kemudian ada biaya-biaya dibayar di muka Ada aset tetap Yang kemudian ada apa lagi yang perlu disesuaikan? Oke okay. Biaya-biaya okay. yang belum dibah, belum dibayar Maka itu perlu dilakukan penyesuai, penyesuaian Oke okay. Yang kemudian setelah kita sesuaikan Sudah selesai semua kalau kita kemarin mengelaksa apa? Mengerjakan di praktikum adalah langkah selanjutnya membuat. Membuat apa? Neraca lajur 10 ko? 10 kolom. Yang dimaksud 10 kolom di situ adalah 5 kolom debit dan 5 kolom kre, kredit. Di mana kolom yang pertama adalah neraca saldo. Kolom yang keduanya adalah jurnal penyesuaian, kolom yang ketiganya adalah neraca saldo setelah disesuaikan, kolom yang keempatnya adalah laba rugi, kolom yang kelimanya adalah nerah, neraca. Oke. Okay. Setelah itu baru kita melakukan menyu, apa menyusun laporan kewa? laporan keuangan. Laporan keuangan ada berapa? Ada berapa laporan keuangan? Halo, ada berapa laporan keuangan? Ada, ada lima. Yang pertama, yang pertama laba rugi. Yang kedua, ya, yang kedua perubahan modal. Yang ketiga. Arus ka, yang ketiga dulu, apa yang ketiga Ner, neraca, oke, okay, yang kemudian yang keempat arus kas, oke, okay, yang keselanjutnya catatan atas laporan keuangan, oke, okay, perhatikan oke, okay, tolong perhatikan, ya catatan atas laporan keuangan, perhatikan kalau kita menyusun laporan keuangan maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun laba rugi. Setelah kita menyusun laba rugi, maka kita menyusun yang namanya laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba ditahan. Oke, perhatikan. Jika bentuk perusahaan tersebut berbentuk perseorangan PO, firma, atau CP, maka disebut dengan laporan perubahan modal. Tetapi apabila perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas atau PT, maka laporannya disebut dengan laporan perubahan laba ditahan. Oke? Okay? Dipahami itu ya. Apabila dia berbentuk PT, maka disebut dengan laporan perubahan laba ditahan, laba ditahan, yang kemudian setelah itu baru kita membuat neraca, setelah neraca baru kita membuat arus kas. Yang kemudian catatan atas laporan keuangan tersebut siapa yang membuat? yang membuatnya adalah seorang akun akuntan. Oke, okay. tetapi kalau susunan laporan keuangan, susunan beda ya proses pembuatan laporan keuangan dengan susunan laporan keuangan ya. Kalau susunan laporan keuangan adalah mulai dari neraca, laba rugi, perubahan modal atau laba ditahan yang kemudian arus kas baru catatan atas laporan keuangan gitu ya. Oke, okay. nah untuk selanjutnya adalah bahwa tugas anda pada hari ini adalah lihat di LMS, ya. Lihat di LMS untuk membuat format sambungan dari yang kemarin. Oke, okay, disambung lagi dengan file yang kemarin. Kalau kemarin kita menyusun, apa menyusun jurnal umum atau neraca saldo jurnal umum? Buku bantu dan buku besar. Lanjutkan lagi. Oke, okay, lanjutkan lagi. Dengan yang pertama adalah neraca saldo yang kemudian laporan keuangan laba rugi perubahan modal neraca dan arus kas, oke? Okay. Anda buat itu. untuk mod selengkapnya coba anda perhatikan yang ada di modul ya, dibaca-baca ya. sampai di sini ada pertanyaan? waktu kita tinggal satu menit lagi, ada pertanyaan? halo? ada pertanyaan? cukup? Oke, okay, kalau cukup kita akhir, kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Ya Allah. Habis.